Seperti dulu, lagi kini ku telah berdua. Namun, hati ini tak mungkin berdusta. Wow, wow. Perasaan cinta dan kasih sayang masih seperti yang dulu sebetulnya milikmu walaupun tak mungkin lagi kita bersatu seperti yang dulu milikmu walaupun tak mungkin lagi kita bersatu